Omo Superindo terbaru 23 sampai 29 Desember tahun 2021. Cita to snack beli dua lebih hemat, sabun cair Nufu Rp 15.500. Karena tiada hari tanpa belanja, maka kondisi keuangan harus selalu dalam kondisi aman. Segera dapatkan harga spesial untuk berbagai produk incaran Anda di Superindo. Hingga 29 Desember tahun 2021 mendatang, anda bisa menikmati berbagai promo untuk produk-produk pilihan ini krisian samyang hot chicken ramen karpok Cup 105 G diskon 20% jadi 20.490 rupiah sasa santan kelapa 200 ml harga spesial 7.890 rupiah yum, yum. mie instan 70 gear beli dua gratis pertama bambu bumbu instan harga mulai 8100 rupiah Super Mimi goreng 45 paket Nutrimi diskon 20% jadi 15.900 rupiah. Borges Olive Extra Light 500ml, diskon 20% jadi 86.200 rupiah. The Monty Sauce 340 ml, harga spesial 10.900 Untuk lebih lanjut, silahkan cek promo katalog ini. Selamat untuk menikmati promo Superindo hari ini. Tonton sampai selesai. Terima kasih.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 Thank you.